Aku bukan di atas ke atas. Cintaku getalah yang sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya